نحمده ونستعينه ونستغفره بعد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد فيأيب الحاجرون كوشيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المبتكون فقد قال الله دعان في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَادِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمل بالنيات Wa ma Ila sallallahu alaihi wa sallam Rawahu wa muslim wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadirin jama'an salat jum'at yang dirahmati Allah Di dalam perjalanan kehidupan seorang hamba maka dia sadar hidup di dunia hakikatnya adalah dari Allah Melakukan segala sesuatunya untuk Allah Dan kepada Allah ia akan kembali Dan ketika seseorang sadar bahwa ia akan kembali kepada Allah Maka ternyata bukanlah harta yang akan kita bawa kembali Bukan pula pasangan dan anak-anak kita yang akan kita bawa kembali pulang kepada Allah. Akan tetapi berkaca kepada seorang Nabiullah yang menjadi Maka Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rah, jangan engkau hinakan hari di mana kelak kau akan bangkitkan kami. Karena di hari di mana kita kelak kembali kepada Allah satu waktu umul mu'minin pernah berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah bagaimanakah keadaan kita pada saat di hari kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan semua di dalam keadaan tidak berpakaian Lalu bagaimana mungkin ya Rasulullah Bukankah hari itu akan membuat satu dengan yang lain saling memperhatikan Maka kemudian Nabi menjawab tidak demikian ya Humairah karena pada saat itu semua mata menuju peradilan Allah subhanahu wa ta'ala Sibuk mikirin amalnya sendiri Sibuk mikirin perbekalannya sendiri Ada yang kemudian mereka bercucur peluh keringat sampai ke lehernya Ada yang bercucur keringat sampai ke dadanya bercucur keringat bahkan sampai ke perutnya bahkan ada yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan keringat karena pada saat itu ia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam hadis lain bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan la tazulu qadama 'abdin yawma hatta yus'ala 'an amrihi fi ma fa'ala tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai kemudian ia akan ditanya umurnya dihabiskan untuk apa, wa an ilmihi ilmunya dipakai buat apa, wa an min dan hartanya diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa bahkan wahyismihi maaflah dan kemudian akan ditanya tentang jasadnya, tentang badannya, capeknya itu untuk apa? maka inilah yang disebut keadaan bukan tidak mungkin ketika dia di dunia diberikan karunia oleh Allah kekayaan, pangkat jabatan, hakikatnya itu belum menjamin kita tidak berada di dalam keadaan hina di hadapan Allah karena boleh jadi nikmat-nikmat yang didapatkan justru malah menggelincirkan kita kepada keburgaan Allah dan kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan hari dimana tidak akan bermanfaat harta-harta yang dibanggak-banggakan dan daripada anak yang disayangi walaupun hakikat dan tabiat manusia tentu menyenangi yang namanya keturunan begitupun harta benda yang ada di dalam kehidupan dunia. Namun yang dimaksudkan di sini adalah ketika harta dan anak tidak digunakan di jalan Allah, tidak dibimbing untuk berada di jalan Allah, maka istighosa sehebat dan sebanyak apapun harta dan anak-anak kita, maka sungguh itu tidak akan memberikan kebaikan sedikitpun bagi kita. Maka oleh karenanya kunci dari semua itu di dalam Quran Surah Al-Shoharah tersebut, maka Nabi Ibrahim menyebutkan ilah man atau Allah bicalbin salim kecuali yang menghadap kembali kepada Muhyi Allah, kecuali mereka yang bertemu dengan Muhyi Allah di dalam keadaan hati yang selamat. Maka ini adalah kunci. Kunci di mana hati yang selamat adalah juga merupakan tempat jatuhnya pandangan Allah. Inna muhaddiyan zuru ilah wa jisalamikum wa amwalikum, walaikin yanzuru ilah kuluwikum wa amalikum. Abu Bakar Nabi SAW sesungguhnya Allah Taala tidak memperhatikan, tidak melihat daripada rupa penampilan harta yang kita punya, Allah kalian itu akan tetapi Allah akan memperhatikan hati-hati kita hati-hati kita apakah termasuk hati-hati yang memiliki jiwa yang tenang atau justru hati-hati yang senantiasa menyeru kepada perbuatan keburukan ataupun sekali menang, sekali kalah di dalam Aktivitas hidupnya antara ketaatan dan kemaksiatan. Waalaikum walayyihyandur ilahulubikum Waalaikum. Harta-harta kita tak manfaat kecuali daripada hati dan amal-amal kita. Maka untuk itu apa ciri daripada seorang yang hatinya selamat? Apa indikator seseorang yang punya hatinya termasuk qalbun Sadiq. Maka di dalam kesempatan Jumat yang singkat ini, sedikitnya ciri seseorang itu memiliki qalbun Sadiq terletak di dalam tiga tempat. Yang pertama adalah rajau Hatinya seorang hamba Bisa dapetin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya kalau bukan dengan rahmat Allah Bukan tidak mungkin kita masih gak bisa sholat jumat Kalau bukan karena rahmat Allah Bukan tidak mungkin kita tidak ada ubatnya Seperti binatang yang tidak punya daripada kehormatan sebagaimana manusia Kalau bukan karena rahmat Allah Mungkin hidup kita nggak tenang sebagaimana yang hari ini kita dapatkan. Akan tetapi, banyak di antara kita kadang merasa terlalu pede sama amal-amalnya, padahal belum tentu amalnya itu mendatangkan rahmat Allah. Di dalam sebuah riwayat, Nabi menjelaskan ada seorang yang beribadah 500 tahun di atas sebuah bukit yang sekelilingnya adalah lautan. Yang mana kemudian dia ibadah Maka disitu terdapat satu mata air Yang hanya sebesar daripada jari telunjuk Maka disitulah dia minum air tawaran Disitulah dia berburu Dan kemudian terdapat pohon Yang berbuah dengan buah tim Hanya dalam satu malam satu hari berbuah Maka ketika ia akan wafat Dia minta ya Allah Catatkanlah aku sebagai seorang yang wafat Di dalam keadaan beribadah kepada Dalam keadaan bersujud kepada Dan Allah tawulkan. Dan ketika seorang hamba ini Diperintahkan Allah telah dia ul -akhir Untuk masuk ke dalam surganya ya, ya, ya. Maka Allah mengatakan kepada hambanya itu Wahai hambaku Masuklah ke dalam surga ku Karena rahmatku Rab, Bagaimana dengan amalmu? maka kemudian Allah mengulanginya hingga tiga kali dan begitu pula seorang hamba itu kemudian duduk bagaimana amalnya itu yang menyebabkannya kah berada di dalam surganya Allah maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang amalnya dan rahmat Allah di belahan yang lain maka sungguh rahmatnya Allah melebihi daripada amal yang dilakukan seorang hamba tersebut. Maka ini adalah merupakan satu hal Yang harusnya hadir di dalam diri umat Islam Apapun amal yang ia lakukan Sebagai seorang suami Mencari nafkah bukan sekedar Kemudian mencari penghasilan Tapi bagaimana dengan dia bekerja Dia sedang mencari rahmat Allah Dia sedang menjemput rahmat Allah Sehingga kemudian dihadirkannya di dalam keluarganya karena ketika dia berupaya mencari rahmat Allah, dia nggak pengen cari rezekinya dari jalan yang Allah nggak suka, dari jalan yang Allah percaya, dari jalan yang Allah larang. Karena yang dia kejar adalah rahmat Allah. Dia ingin rahmatnya Allah hadir di dalam kehidupan dia sebagai seorang pekerja. Maka ketika dia bekerja bukan hanya mencari perhatian daripada seorang atasan Tapi dia lebih sibuk untuk mencari perhatian roh yang telah menciptakan Karena caper sama makhluk bukan tidak mungkin adalah mendesain patah hati yang disengaja Tapi ketika dia caper sama Allah Dan kalau Allah sudah ridho Allah lah yang memberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusan maka bagaimana kita mengaktualisasikan mengharapkan rahmat Allah maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lahum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarallaha wal yawmal akhir wa dzakarlah kathiran. Telah ada tauladan terbaik di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagi siapa? Bagi mereka orang yang mengharapkan rahmat Allah Dan yakin dengan akan datangnya hari akhir Dan ia banyak menyebut Allah dengan sebutan yang banyak Oleh karenanya ma'asyum al-hadirin Jamanan sedang sholat jumat yang dirahmati Allah Kalau kita hidup Hari ini tidak ikut dengan gaya Nabi, tidak ikut dengan sunnah Nabi. Sementara kita ngaku-ngaku umat Nabi, pantas nggak kita dapatin rahmat Allah? Karena orang yang dia pantas dapat rahmat Allah, kalau hidupnya ikut cara Nabi, bangun tidurnya ikut cara Nabi, mau tidurnya ikut cara Nabi, kerja ikut cara nabi salatnya ikut cara nabi ibadahnya ikut cara nabi karena ketika dia ikut semua cara nabi maka disitulah dia akan mendapatkan peluang yang lebih besar hadirnya rahmat Allah di dalam kehidupannya yang kedua seorang yang punya ciri salim, adalah al-khawf min yiqabillah. Dia takut kepada hukuman-hukuman Allah Karena hakikatnya kita yang hidup hari ini Enggak mungkin tidak Pasti punya dosa Pasti punya kesalahan Jangan sampai kita merasa lebih suci dari yang lain Karena hakikatnya Allah telah berfirman dalam satu hadis kutsi Kullu benua ada setiap anak Bani adam itu pernah berdosa Pernah berbuat salah Tapi sebaik-baik mereka orang yang berbuat salah Adalah yang bersegera bertawubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begantapa makhluknya kita kepada Nabi Nabi digelari maksud Diampuni dosa Terpelihara dari dosa yang akan datang Ataupun yang telah lakukan namun Nabi Dalam sehari semalam ini beristighfar 70 hingga 100 kali Sementara kita hari ini Yang mungkin kuat dosa Setiap saat Yang mungkin kuat dosa setiap hari Ternyata kita merasa aman Dengan hukuman-hukuman Allah Kita masih merasa pede Dengan bermaksiat kepada Allah Kita masih berani Melanggar larangan-larangan Allah Padahal ketika mereka melakukan hal itu Sebetulnya sedang menceburkan diri menuju kemurkaan Allah Maka orang yang dia merasakan takutnya hukuman Allah Dia tidak merasa aman Dia tidak merasa aman daripada perbuatan yang ia lakukan itu suci dari noda dan dosa Namun dia menjadi secure Dari insecure di dalam apa yang dia lakukan Menjadi secure ketika apa? kembali kepada Allah arju ila Allah bertaubat kepada Allah walladheena idza fa'alu fahishatan awdahu anfusuh zakar Orang berbuat keburukan ataupun kezaliman atas diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat Allah, dan ketika mereka ingat Allah, <tuk> maka ketika itu dilang, kemudian akan beristighfar. <tuk> Mohon ampun, ngaku, sama Allah, <tuk> wa Karena siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kita selain daripada Allah? Allah begitu sayangnya kepada seorang hamba Hingga membentangkan tangan kasih sayang ampunannya di pagi hari Bagi mereka yang berdosa di malam hari Allah bahkan membentangkan tangan kasih sayang ampunannya di sore hari Bagi mereka yang berdosa di pagi hingga siang hari Namun alamkan naifnya kita Kalau kita tidak pernah kembali kepada Allah Kalau kita tidak pernah mohon ampun kepada Allah Kalau kita tidak pernah bertawab kepada Allah karena ternyata antara kunci rezeki yang Allah akan hadirkan dalam hidup kita ketika kita banyak ngaku, minta maaf kepada Allah. Yang terakhir, ciri seorang dikatakan memiliki kalbun salim adalah bagaimana dia mahabat Allah. Dia punya cinta kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah itu luar biasa. Maka ketika dia ibadah sholat jum'at, bukan semata dia takut hukuman Allah kalau nggak sholat jum'at. Dia sholat jum'at bukan sekedar karena dapat pahala pada saat yang melakukan sholat jum'at. Tapi dia sholat jum'at adalah karena cintanya kepada Allah. Dan orang kalau sudah cintanya kepada Allah, maka dia tidak akan tidur waktu sholat Jum'at kalau dia cintanya kepada Allah maka dia akan khusyuk di dalam sholat Jum'atnya karena ketika itulah ia sedang menghadap Allah ia sedang berkomunikasi dengan Allah maka seseorang yang sholat dengan penuh cinta akan berbeda dengan mereka sholat yang tidak memiliki rasa Syahidul Qayyum Al-Jawziyah mengatakan Seorang yang sholat tidak dengan rasa cinta maka ibarat seorang buddha yang menghadiahkan mayat kepada tuannya. Apakah kita kemudian merasa sholat-sholat kita sudah kita lakukan dengan karena cinta? Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan, sedekah, zakat, infak sudah kita lakukan karena cinta? Sudahkah kita melakukan kebaikan-kebaikan perbuatan dalam hidup kita? Semata-mata karena cinta kita kepada Allah Karena ketika kita memiliki cinta kepada Allah Maka Allah lebih cinta kepada kita Dan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya Maka Dia akan panggil malaikat Jibril Saya mengatakan wahai Jibril Aku cinta kepada hambaku yang ada di bumi ini Terus mana ada Jibril Iyalah mana negatif ahlus sama maka kemudian Jibril manggil penduduk malaikat di seluruh yang ada di langit Mengatakan bahwa Allah mencintai hambanya di dunia Dan aku pun mencintainya Lalu bagaimanakah dengan kalian? Kami pun juga mencintainya karena Allah ya Jibril Maka bumi pun kemudian memberikan penerimaan terhadap hamba Allah yang mencintainya itu Maka Allah akan menjadi penglihatannya Allah akan menjadi pendengarannya. Allah akan menjadi lisan, tangan, dan kakinya. Maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada hamba itu di dalam menggunakan anugerah nikmat-nikmat Allah, sehingga akan mendorong cintanya kepada Allah. Mudah-mudahan tiga indikator fakultum salib ini hadir di dalam hidup kita, sehingga kita kelak menjadi hamba-hamba Allah yang akan kembali pulang kembali kepada Allah dengan seruan cinta dari Sang Maha Pencinta yakni seruan ya ayyatuha nafsul muhma inna irji'i ila rabbika radiatan mardhiya fadhkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati maka harapannya panggilan Ilahi yang kita dapatkan di akhir kehidupan kita sehingga dengannya kita akan masuk ke dalam golongan hambanya dan masuk ke dalam surga-Nya. Faqala <t>... Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yuladu walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa anfa'ani bima fihi wa iyyakum minan ayati wadhikril hakim. Wa taqabbal Allahum minna wa inna huwa s Wa akulu lihaza Fa staghfirul azimili walakum Walisai muslimat